Tawa hangat bercampur dengan energi liar dan keras saat itu dengan cepat menyebar bergemuruh di langit di atas kota unik iblis, menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah perhatian banyak tatapan tertegun itu, dua sinar cahaya bergegas dari cakrawala jauh dengan kecepatan kilat, dan muncul di langit dalam beberapa kilatan. Bang, ketika sinar cahaya tiba, salah satu dari mereka tiba-tiba melemparkan telapak tangan ke depan. Segera. Energi hitam keunguan mengerikan membentang. Itu muncul seperti badai karena tanpa ampun menabrak telapak tangan Yuan Power Besar yang sedang memukul ke arah Lindong. Bang-bang-bang, dua serangan agung itu bertabrakan. Dan suara keras bergema. Selanjutnya, semua orang terpana melihat bahwa telapak tangan Yuan Power Besar yang dibentuk oleh ahli tahap mendalam kehidupan sebelumnya dari gerbang Yuan dengan cepat meleleh di bawah erosi energi hitam keunguan. Siapa ini? Kamu benar-benar berani menghalangi gerbang Yuanku. Petik 2. Seorang pria tua berpakaian abu-abu melintas dan muncul di langit setelah serangannya diblokir. Ekspresinya sangat jelek saat dia melihat telapak tangan besar yang runtuh. Setelah itu, matanya yang gelap dan tegas menatap ke arah dua lampu yang telah tiba dan dia berteriak. Di langit, lampu-lampu menghilang. Segera setelah itu, mereka berubah menjadi dua sosok yang muncul di samping Lindong. Salah satunya tinggi dan kuat seperti menara logam, kulitnya tampak seperti dilemparkan dari logam hitam, dan ketika sinar matahari bersinar di atasnya, itu sebenarnya mencerminkan kilau kemasan. Aura ketangguhan dan keberanian yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata berdesir dari tubuhnya. Di samping menara logam seperti sosok adalah seorang pria tinggi dan lurus berpakaian hijau. Tubuhnya tampak sangat ramping jika dibandingkan dengan pria besar yang kasar. Selain itu, hal yang paling mengejutkan adalah wajahnya yang tampan dan jahat. Penampilannya akan menyebabkan bahkan beberapa wanita merasa cemburu. Ukuran kedua tokoh ini sangat berbeda, menyebabkan tatapan seseorang untuk merasa sangat diserang ketika dilihat dari kejauhan. Dengan penampilan seperti itu, siapa lagi yang bisa mereka selain Little Marten dan Little Flame? Kakak laki-laki, sepertinya kita telah tiba agak terlambat. Awalnya. Kami berpikir untuk menuju ke wilayah iblis unik untuk mencarimu. Api kecil menggaruk kepalanya saat dia tersenyum dengan cara yang sederhana dan jujur terhadap Lindong. "Tas-tas, Linap yang kuat, kamu benar-benar tahu bagaimana menyebabkan masalah. Aku juga telah mendengar tentang apa yang terjadi di unik Devil Regent. Tidak buruk sama sekali. Marten kecil mengabaikan pria tua berpakaian abu-abu itu setelah muncul." Yang dia lakukan adalah menoleh dan menatap Lindong saat dia tersenyum menggoda. Setelah itu, dia berhenti sebelum bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Lindong menatap kedua orang di depannya, sebelum tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia bisa merasakan bahwa tubuh mereka yang tegang telah sangat rileks setelah melihat bahwa dia baik-baik saja. Seringai lebar tanpa sadar terungkap dari sudut mulutnya saat kehangatan mengalir di dalam hatinya. Siapa mereka? Ying Xiao Xiao memandangi dua orang ini yang tiba-tiba muncul di belakang Lindong. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, "Dia belum pernah bertemu Little Martin dan Little Flame. Mereka adalah Lin Diao dan Lin Yan, saudara lelaki lindung yang disumpah." Saat itu, mereka semua datang ke Dao Sek bersama, namun mereka pergi untuk berlatih tidak lama setelah lindung memasuki Dao Sekte, Ying Huan Huan menjelaskan. Dia jelas sedikit akrab dengan duo Martin kecil. Bagaimanapun, mereka telah bertarung bersama di Demon Sound Mountain. Oh, King Xiao Xiao agak heran. Segera setelah itu, matanya dengan hati-hati menyapu mereka berdua dan berubah menjadi kuburan kecil. Dia bisa merasakan perasaan berbahaya yang kaya dari api kecil yang tampak sederhana dan jujur dengan tubuh seperti menara logam. Rasanya seolah-olah sangat ganas untuk karakter maksimum disembunyikan di bawah-bawah bawah wajah tersenyum yang sederhana dan jujur. Keganasan semacam ini mirip dengan ketika Lindung menjadi gila. Itu benar-benar kasus di mana seseorang menjadi seperti mereka yang berada dalam jarak dekat. Ying Xiao Xiao sedikit lebih memperhatikan Little Martin karena wajahnya yang tampan dan jahat. Segera setelah itu, wajahnya yang awalnya suram menjadi lebih serius. Ini karena dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak bisa merasakan perasaan bahaya sekecil apapun dari tubuh Little Marten. Biasanya, hanya ada dua tipe orang yang akan memberinya perasaan seperti itu. Yang pertama adalah orang yang tidak memiliki ancaman. Sedangkan yang kedua adalah ketika kekuatan pihak lain melampaui kekuatannya terlalu besar, menyebabkannya tidak dapat merasakannya. Jika Little Marten tidak melakukan intervensi sebelumnya, Ying Xiao Xiao mungkin masih percaya bahwa dia dari kelompok sebelumnya Namun, jelas, dengan mudah dapat menyebarkan serangan ahli tahap lanjut mendalam hidup Berarti bahwa tidak mungkin baginya untuk berada di kategori ini Karenanya, hanya ada satu jawaban Kekuatan Little Martin sudah begitu kuat sehingga dia tidak bisa memastikannya Tak terduga, ini adalah evaluasi Ying Xiao Xiao tentang Martin kecil pada pertemuan pertama mereka dia sangat heran bahwa Lindung bisa berteman dengan orang seperti itu. Hehe, <tuh> ingatan rindu kecil sangat baik. Martin kecil tiba-tiba menoleh dan tersenyum berkata kepada Ying Huan-Huan sementara dua saudara perempuan itu mengobrol. Martin kecil jelas memiliki kesan yang sangat mendalam tentang Ying Huan-Huan. Status reinkarnator mantan adalah sesuatu yang bahkan ditakutkan oleh Little Martin. Dia sadar bahwa jika Ying Huan-Huan dibangunkan di masa depan. Dia pasti akan menjadi ahli tingkat puncak di dunia ini. Namun, dari kelihatannya situasinya sekarang, wanita ini tampaknya memiliki perasaan untuk Lindong. Ini adalah hal yang agak baik. Ying Huan-Huan mengerutkan mulut dan menyeringai ke Little Marten, Tampak sangat tenang dan elegan. Eh, mata Little Marten berpaling dari Ying Huan-Huan dan tiba-tiba berhenti pada wanita muda di sampingnya. Dia langsung terkejut. Mengapa gadis kecil ini ada di sini? King Tan Api kecil juga tertegun saat dia menatap linglung pada wanita muda itu King Tan merasa benar-benar bingung ketika dia melihat tatapan mereka Dia benar-benar bingung dari penampilan mereka saat ini Sepertinya mereka sangat akrab dengannya King Tan Apakah kamu masih ingat Little Flame? Lin Dong tertawa Dia menepuk lengan Little Flame dan menyeringai di King Tan Api kecil King Tan mengedipkan matanya dengan kosong. Lama kemudian, sebelum matanya tiba-tiba melebar, mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya ketika mereka menatap menara logam seperti pria, sementara tangan senyumnya menutupi mulutnya. Api kecil. Ketika Lindong dan Little Flame meninggalkan kekaisaran Gritian, yang terakhir masih tidak dapat berubah. Oleh karena itu, Pengetahuan Kingtan tentang dirinya tetap pada periode di mana ia masih menjadi macan api piton. Sekarang, harimau besar itu, yang menggendongnya saat mereka berlari keliling kota, telah berubah dan menjadi sangat garang. Tidak mungkin, kamu benar-benar Little Flame, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Petik 2, sok wanita muda itu hanya berlanjut sesaat, sebelum dia menerkam dengan penuh rasa ingin tahu. Tangan kecilnya terus-menerus merasakan kulit seperti logam Little Flame saat dia berkicau tanpa henti. Flame kecil memperhatikan burung kecil itu seperti wanita muda di sisinya. Seringai muncul di wajahnya yang sederhana dan jujur. Sepasang matanya, yang sedikit berkedip karena keganasan, mengungkapkan kelembutan yang sangat langka. Dia masih ingat dengan jelas kenangan itu sejak saat itu. Sungguh kasar, kamu harus memanggilnya kakak Lin-Lin di masa depan. Lindong tersenyum dan menepuk kepala Kintan Setelah itu, dia menunjuk ke Little Marten dan berkata, Orang ini sebenarnya juga sudah melihatmu selama beberapa tahun. Namun, ia bersembunyi di dalam tubuh aku di masa lalu, dan kamu tidak menyadarinya. Ah, dia sekarang dipanggil Lindiao. King Kintan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Lindong. Dia dengan penasaran menatap Little Marten sebelum dengan lembut mengucapkannya pada Lindong. Kakak lelaki ini, Lin Diaw benar-benar cantik. Meskipun suara King Tan lembut, itu masih mencapai telinga Little Marten. Segera, ekspresi malu muncul di wajahnya yang tampan. Lin Dong tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat bahwa Little Marten, yang kulitnya biasanya lebih tebal dari miliknya, sebenarnya akan merasa malu. Kamu siapa sebenarnya, Tuan? Lindong adalah seseorang yang diperintahkan Master Sekte Gerbang Yuan untuk diundang kembali ke Gerbang Yuan. Aku harap kamu tidak akan campur tangan. Kalau tidak, kamu mungkin akhirnya mengundang masalah untuk diri sendiri. Wajah pria berpakaian abu-abu di langit tanpa sadar muncul sedikit jelek ketika ia melihat bahwa dua marten kecil benar-benar mengabaikannya setelah muncul. Segera setelah itu, dia berteriak dengan suara dingin. Orang tua yang berisik. Martin kecil akhirnya menoleh pada saat ini. Senyum mengejek terbentuk di wajahnya yang tampan saat dia tertawa. Bukankah dia hanya membunuh beberapa murid Yuan Gate milikmu? Apakah kamu perlu begitu bingung dan jengkel? Mata-mata pria tua berpakaian abu-abu itu menjadi gelap dan dingin ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia dengan berbisa berkata, bajingan kecil ini telah membunuh 540 murid gerbang Yuan kita. Keinginan pembunuhannya terlalu besar. Gerbang Yuan kami telah mengundangnya kembali untuk kebaikannya sendiri. Kami dengan baik hati akan menghapus aura pembunuhannya agar masa depannya tetap cerah. Petik dua. Aku tidak peduli hubungan apa yang kamu miliki dengannya. Tetapi aku akan menyarankan kamu untuk hanya berdiri diam di samping dan menonton. Selain itu, kamu harus membayar harga yang tidak mampu kamu bayar. Apakah begitu? Martin kecil mengangkat kepalanya ketika dia mendengar ini. Ketika sebuah senyum cemerlang muncul di wajahnya yang tampan. Segera setelah itu, senyum cemerlang itu menjadi sedikit berbahaya. Dia mengulurkan tangan kanannya yang ramping. Saat api hitam keunguan naik dan berkumpul di atasnya. Suara dingin yang berisi niat membunuh yang kaya bergema. Kamu anjing tua yang tidak peka. Apakah kamu pikir kamu memiliki kualifikasi untuk memberi pelajaran kepada kakak aku? Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, bab 818, Keperkasaan Martin Kecil. Martin Kecil berdiri di udara ketika api hitam keunguan menari-nari di telapak tangannya. Cahaya dari api terpantul di wajahnya yang tampan. Samar-samar, ada kekejaman aneh yang muncul di udara yang menyebabkan seseorang merasa dingin di hati seseorang. Pada saat ini, banyak orang di Unique Devil City melongo karena kata-kata Little Martin. Sebelum diam-diam merasa terdiam. Dari mana tepatnya orang ini berasal. Bahkan gerbang Yuan tidak memasuki matanya. Mereka tidak diragukan lagi adalah saudara. Ying Xiao Xiao dan yang lainnya juga saling memandang. Watak Little Martin ini tampaknya bahkan lebih aneh dari Lindong. Dan cara dia berbicara lebih kejam. Sama sekali tidak meninggalkan wajah untuk pihak lain. Kamu ingin mati di langit. Latapan lelaki tua berpakaian abu-abu itu berubah menjadi sangat suram dan dingin ketika kulit di wajahnya berkedut. Jelas bahwa amarah ekstrim telah meletus di dalam hatinya karena kata-kata kasar Little Marten. Karena kamu bersama bocah itu, aku juga akan menangkapmu bersamanya. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata dengan kejam, dengan orang-orang seperti dirimu sendiri, kata Marten kecil sambil tersenyum. Ketika dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, senyumnya mengandung penghinaan yang tidak dapat disembunyikan. Tindakannya jelas kurang ajar sampai ekstrim. Namun, ada sedikit tanda kebanggaan dan keanggunan. Sikap itu disertai dengan penampilannya yang tampan. Menarik kilau luar biasa di mata beberapa wanita di kota. Biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa terus begitu tajam lidahnya. Wajah lelaki berjubah abu-abu itu berubah menjadi hijau-kehijauan, sebelum sosoknya tiba-tiba meledak. Kekuatan Yuan tanpa batas dan kuat melonjak, segera berubah menjadi puncak gunung Yuan Power, yang ia tekan pada Little Marten. Mendengus, setelah melihat ini, ekspresi sederhana di wajah Little Flame menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat berikutnya, aura yang kejam dan kejam yang menyebabkan hati seseorang menjadi dingin muncul di wajahnya. Dalam sekejap mata, lelaki besar yang sederhana dan jujur itu berubah menjadi dewa pembunuh Asura. Biarkan aku, namun. Little Flame tidak mengambil tindakan, karena Little Martin memberi isyarat kepadanya dengan tangannya. Dia melanjutkan untuk memperluas telapak tangan yang ditutupi dengan api hitam keunguan keluar, sebelum memberikan perebutan di Gunung Yuan Power Raksasa yang mendesing ke arahnya dari kejauhan. Ledakan, menyusul perebutan oleh Little Marten. Ruang yang mengelilingi puncak gunung tenaga Yuan langsung mulai melengkung dan mendistorsi, seolah-olah ada tangan raksasa yang tak terlihat mencubit ruang itu sampai hancur. Hancurkan, sebuah suara rendah tiba-tiba terdengar dari mulut Little Marten. Ketika lengkungan ruang secara instan mencapai maksimum. Adapun puncak gunung kekuatan Yuan, tiba-tiba secara langsung hancur oleh serangan ini. Kekuatan Yuan tanpa batas mengalir dari langit dengan deras, dan wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu mulai berubah menjadi gelap dan suram. Langkah Little Marten ini sudah cukup untuk mengekspos kekuatannya yang kuat. Lagi pula, jika itu adalah lelaki tua berjubah abu-abu, dia percaya bahwa dia tidak dapat mencapai tingkat di mana dia bisa dengan santai melengkungkan ruang. Kekuatanmu telah sedikit pulih kembali. Lindong menyaksikan adegan ini dan sedikit tersenyum. Sebelumnya, di Demonic Sound Mountain, kekuatan Little Martin belum mencapai level ini. Jelas, selama periode waktu ini, Martin kecil sekali lagi mendapatkan kembali kekuatannya. Dengan kekuatan kakak kedua saat ini, dia seharusnya tidak memiliki lawan di tahap kehidupan mendalam. Api kecil tersenyum dan berkata ke arah Lindong. Lindong mengangguk dari kelihatannya. Kekuatan Little Marten saat ini harusnya berada pada tahap perfect profound life. Seberapa kuat orang ini di masa jayanya? Dengan sedikit kemampuan itu, kamu masih berani berteriak di depan kakek Marten? Di langit, Marten kecil telah menghancurkan puncak raksasa dengan satu tangan. Setelah itu, senyum dingin muncul di wajahnya yang tampan. Detik berikutnya. Tangan yang terbakar dengan api hitam keunguan tiba-tiba berbalik ke arah pria tua berjubah abu-abu dan membuat gerakan meraih ke bawah. Bang, setelah meraihnya, ruang di sekitar pria tua berjubah abu-abu itu bengkok dan berubah bentuk lagi. Selain itu, dalam ruang bengkok, helai api hitam keunguan mulai muncul dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu menyapu ke arah pria tua berjubah abu-abu itu. Peristiwa yang tak terduga ini menyebabkan lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi pucat ketakutan. Dia segera melambaikan lengan bajunya ketika kekuatan Yuan yang tak terbatas seperti banjir melonjak dalam upaya untuk bertahan melawan api hitam keunguan yang menyapu ke arahnya. Mendesis Ketika banjir Yuan Power yang tak terbatas dan api hitam keunguan bertabrakan, suara mendesis yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Pria tua berjubah abu-abu itu melihat dengan ketakutan dan ketakutan ketika kekuatan Yuan-nya tiba-tiba dibakar oleh api keunguan dan dengan cepat menghilang. Desir, senyum dingin melintas di wajah Little Marten sebelum dia menjentikkan jarinya. Api hitam keunguan itu berubah menjadi naga api, menembus pertahanan Yuan Power pria tua berjubah abu-abu itu dan dengan kejam menabrak tubuhnya. Bang Suara rendah dan dalam bergema di langit saat teriakan sedih dari orang tua berjubah abu-abu itu mengikutinya. Sosoknya melesat ke belakang dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kulit di tubuhnya telah berubah menjadi merah padam, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Auranya lemah, dan jelas bahwa dia menderita luka yang cukup serius. Ketika tatapan dari seluruh area melihat keadaan menyedihkan lelaki tua berjubah abu-abu itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Ini adalah seorang ahli di tahap mendalam kehidupan sebelumnya. Namun, dia hanya bisa bertahan sejenak di tangan pemuda tampan itu. Begitu kuat, dari mana tepatnya orang itu berasal? Di sebuah paviliun di dalam kota. Ling Qingzu dengan serius menyaksikan perkelahian yang terjadi di langit yang jauh. Sebelum bertanya dengan sedikit keraguan. Dari penampilan luarnya. Orang ini tampaknya sekitar usia kamu. Namun itu sama sekali bukan usia sebenarnya. Kekuatannya mungkin sudah mencapai tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Di samping Ling Qingzu adalah seorang wanita cantik yang sama-sama tampak muram pada langit. Dia adalah pemimpin kelompok sembilan surga tertinggi kemurnian istana. Dan kekuatannya juga pada tahap mendalam kehidupan mendalam. Kakak laki-laki itu, Lin Diao, Kakak lelaki bersumpah Lindong. Suro, yang berdiri di samping mereka, menyela. Oh, ekspresi Ling Kingzu dan wanita cantik itu sedikit berubah ketika mereka melihat ke arah Suro. Kakak laki-laki, Lindong dan dua saudara lelakinya yang lain berasal dari Kekaisaran Gritian. Kakak Lindiao biasanya agak galak. Ketika kami pertama kali bertemu selama perang Seratus kerajaan, dia bermaksud mengusir kami. Namun, hanya setelah Kakak Lindong membuka mulutnya, Apakah mereka mengizinkan kami untuk mengikuti mereka? jawab Su Rou sambil tersenyum. Namun kakak laki-laki Lin Diao adalah orang yang sangat baik. Hehe. He. Dia sama sekali tidak akan menentang Lindong dalam hal apapun yang telah dia putuskan. Petik 2. Ling Qingzu dan wanita cantik itu bertukar pandang. Segera setelah itu, Ling Qingzu memiringkan kepalanya dan melihat sosok Lindong di langit yang jauh dengan ekspresi rumit di matanya. Setelah interaksi mereka yang semakin dalam, semakin banyak hal yang terjadi pada yang terakhir telah membuatnya merasa heran. Misalnya, pemuda tampan yang kekuatannya berada pada tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Jika faktanya, ketika ditempatkan di seluruh wilayah suan timur, dia akan berada di peringkat depan, dan pemuda itu sebenarnya adalah saudaranya yang disumpah. Selain itu, dari kata-kata Suro. Tidak sulit baginya untuk mengetahui bahwa di antara tiga bersaudara, lindung adalah pemimpin. Kemampuan untuk membuat seseorang yang kekuatannya jauh melampaui diri sendiri untuk mengakui kepemimpinan seperti ini tidaklah mudah. Ledakan di langit, fluktuasi sombong meletus dari kejauhan. Ketika banyak tokoh melesat ke belakang, mereka adalah kilei, sidong, dan sisanya yang bertarung sebelumnya, liuyu. Setelah melihat pria tua berjubah abu-abu dalam kondisi yang sangat menyedihkan, wajah lima orang dari gerbang Yuan berubah. Orang ini sangat kuat, aku tidak tahu dari mana dia muncul. Pria tua berjubah abu-abu bernama Liu Yu berkata sambil menatap Little Martin dengan ekspresi sangat jelek. Alis Sidong dan empat lainnya berkerut samar. Mata mereka agak suram ketika mereka menatap sosok Little Martin. Beberapa saat kemudian... Sidong maju dan berkata dengan suara yang dalam. Teman ini, kalian semua, maju dan serang bersama. Tepat ketika kata-katanya muncul, tawa cuek Little Martin terdengar. Kamu, setelah mendengar ini, Sidong langsung marah. Dari kelihatannya, kata-kata hanya akan sia-sia. Orang yang berdiri di depan mereka telah menyatakan niatnya untuk menentang mereka. Bagus, biarkan aku melihat seberapa cakap kamu hari ini. Untuk benar-benar berani mengucapkan penghujatan semacam itu di tempat ini Sidong melambaikan lengan bajunya dan berbicara dengan suara seram Di dekatnya Setelah melihat adegan ini Kilei, Chen Zhen dan dua lainnya melongo Sebelum melihat Marten kecil lagi Mereka jelas tidak tahu mengapa dia mau membantu mereka Siapa dia? Tanya Kilei ragu Sepertinya dia teman Lindong Jawab Chen Zhen ragu dia telah melihat Little Marten sebelumnya. Namun, kekuatan Little Marten saat itu jelas jauh dari betapa menakutkannya itu sekarang. Setelah mendengar kata-katanya, Kiley dan dua lainnya terkejut. Mereka jelas tidak pernah membayangkan bahwa Lindong Wall benar-benar mengenal seorang ahli yang kuat. Serahkan pada aku, di langit. Marten kecil menatap Kilei dan tiga lainnya sebelum perlahan-lahan berjalan maju. Mengikuti langkah kakinya. Api hitam keunguan tiba-tiba keluar dari balik tubuhnya. Jika dilihat dari kejauhan, sepertinya dewa iblis turun. Serang bersama. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan lain. Ketika api hitam keunguan menghapus langit dengan fluktuasi mereka, senyum dingin perlahan-lahan muncul di wajah tampan Little Marten. Setelah mengucapkan kata-kata itu, aura tirani yang tidak bisa dipahami menyelimuti udara.